hai uh, halo hey, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Aindol dari Semarang saya salah satu pengguna DNS bersih saya pakai DNS bersih sejak ISP yang saya pakai uh, meredirik semua pemakaian DNS dari luar ISP menuju, wajib menuju ke DNS nya dia sehingga waktu itu saya nggak bisa melakukan penyaringan uh, dari konten-konten negatif yang bisa saya gunakan Uh, sejak menggunakan metode yang lain yang, di, uh, yang difasilitasi oleh DNS bersih, saya jadi bisa menggunakan DNS bersih dan juga uh, di jaringan saya menjadi lebih aman karena konten-konten negatif dan beberapa iklan bisa tersaring. Sejauh ini, pemakaiannya lancar, baik, dan penyaringannya serta support dari tim DNS bersih juga sangat baik begitu terima kasih assalamualaikum